selamat pagi teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Albi Junta kali ini saya berada di Kabupaten Mahakam saya berada di Sungai Buan yaitu saya menjelajahi alam Kalimantan Timur mulai dari Losok Samarinda sampai ke Kabupaten Mahakam ini saya berada di Sungai Buan nah, kali ini saya ingin mengirim sungai untuk uh, ikut menjelajahi bersama kedua saudara saya. Oke, teman-teman, ini perjalanan saya Alvin rimba. Oke, teman-teman. Saya menyusuri sungai Buan ini. Kiri kanannya ini adalah batu ampar semua Jadi batunya Kita menjalikan di hilirnya sana teman-teman saya melewati jalan ini sungai-sungai nah, sangat banyak air terjun atau Hongkongnya turun-turun terus ini sampai ke hilir sana sampai kita tempat yang paling dalam teman-teman ini alamnya hutan belantara. ini sungai Buan Daerah bebatuan, batuan, Kabupaten Mahakam Hulu. Ini, teman-teman bisa lihat sendiri jalannya kita. Batunya besar besar, teman-teman. ikannya pun kelihatan banyak sekali. Kita jalan di atas sungai. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita masih di hulu sungai. Kalau di udah mulai ke hilir sungai itu airnya semakin dalam, semakin dalam. Kalau di hulu dia semakin surut. Begitulah sungai itu di hulunya, sungai itu mungkin surut. Seperti itu. usahakan kalau teman-teman lewat di sini itu melewati batu yang agak besar dan tidak bergoyang. Kalau bergoyang Anda bisa jatuh dan bisa keselengok tepinya. Kita harus melintasi uh, jalan di atas karena banyak betul semutnya. Kalau saya kebetulan tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, jadi saya uh, pakai kaki biasa saja, telanjang, kaki telanjang jalan di hutan. tadi semuanya batu-batu gitu tadi lewat hutan itu untuk kena jongkong. Kalau di dalam hutan rimba begini itu uh, sangat rindang dan kita tidak kena sinar matahari teman-teman. Justru di sini uh, suasana alamnya sangat segar, udara juga segar. Ini kita sudah memasuki di hilir sungai. Ke, tapi belum sampai muara-muara, sejauh sekali. Kita dia semakin hilir, sungainya semakin dalam. Sampai di sini kita sudah Satu jam teman-teman, Dua jam perjalanan ke sampai ke tempat saya ini, sudah dua jam perjalanan dari hulunya, hulunya sungai Buan ini. Ini namanya Sungai Buan di Kabupaten Mahakam Hulu. Batunya juga unik-unik, kita berjalan emang agak nih nah, ini adalah sarang semut teman-teman kalau dalam hutan itu begitu sarang semutnya besar. Wih huh, teman-teman besar kali pohon ini, ya teman-teman lihat. Teman -teman, lihat. Uh, besar betul. Teman-teman, beginilah kalau alam kita masih bagus asli. Ini tumpukan batu di sana sungai, di sini juga jalur sungai. Teman-teman sini juga jalur sungai. Di sebelah jalur sungai juga. Karena tadi banyak betul saya lihat. Uh, mereka abang saya duluan di depan. Saya jalan, uh, beda jalan dari Saya lewat sungai, mereka lewat darat, tapi saya sempat lewat darat juga tadi. Karena dapat sandal banyak duri, jadi saya uh, lewat sungai aja. Sebelah ini juga sungai. Ini ada pondok bekas penduk uh, mereka Kakak saya dulu di sini memesang jerat atau mencarikan ikan Teman-teman, saya bisa melewati itu ada sungai tadi air terjunnya ada di sana tapi nanti kita videokan. Ini jalan Kalau di sini harus ditemani panglima kita yang di tengah ini, namanya Bang Leo. Ini panglimanya kita. Waduh, nggak sampai. Kita menjalikannya lewat-lewat oh Ongkong yang di atas tuh sudah dijalara Ongkong yang di atas sudah dijalara Wah, itu. Eh ada karet Kak. Teman-teman. ya ada ada karet deh. Ini kena ya Nah, ini ini namanya klore. Pecin klore. Eh, Bang Nordin. Ahli jalan dan ahli menjala kita. Bingawa Lalu bingung aja Narik bingung Ada gitu mana? Oh. tahun Nimbai Udah lari ikannya nyangkut, hmm, mungkin kelihatan kok ada satu kelihatan kok, ikannya itu dangkal aja, daripada aja, dia nyelam tuh. ayo okay. langsung mandi ayo, okay. ada kayu oven dingklok, okay. pakai kolong ya lu kayu mm -hmm. deh, ini iya, ya, kayu jambu burung. Masalah. Hmm. Saya tempur saheb. Thank <laughs> you. Nah mantap babon Titik coba sambut nih Nah sambut nah. nah, Uh berat yang putih-putih Sumpah sih dong cepat cepat cepet Iya untuk cipi, cipi bibit Joroknya Stay ya takut ya Sakut sakut sakut Nunggut nah, lepas Aduh <tuk> lepas dia Nah teman-teman kita menjalikan untuk kita konsumsi siang ini Kita melihat di sungai Ini saya sudah dapat ini teman-teman ikan, sebesar sebesar ini Jadi saya tidak memancing cuma menjalikan Cuma ikannya yang kita jala itu yang besar yang kecil tidak kita jala Kita bakar ikan Ya Camping Yang lu bekas Ini Kak Leo Kakak saya yang tua Koki Kita bakar ikannya Ini disebut paru kayak Oke teman-teman Sampai sini dia perjumpaan kita Di konten kali ini Saksikan konten saya Yang selanjutnya lagi Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman ingin mengikuti konten saya Dan lupa ketik pencel belnya biar tidak ketinggalan uploadan saya yang terbaru oke teman-teman terima kasih salam